Nah tahan dulu pemirsa, masih lama waktu menuju berbuka puasa. Apa menu wajib Anda untuk berbuka biasa ya? Nah kurma ini menjadi salah satu menu wajib yang kerap disajikan untuk berbuka puasa bagi sebagian besar orang. Selain lezat, kurma juga kaya akan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Hmm, apa saja ya manfaat dan juga khasiatnya? Kurma selalu identik dengan suasana Ramadan Buah yang kaya akan nutrisi ini Memang menjadi makanan paling diburu Untuk sajian berbuka puasa Selain lezat Buah kurma juga kaya akan beragam manfaat Berbagai penelitian menunjukkan Mengonsumsi kurma mampu mencukupi kebutuhan gizi, kalori, dan bisa menjadi sumber energi. Dalam 100 gram kurma kering, rata-rata memiliki 285 kalori, 50-75 gram karbohidrat, dan 5-7 gram serat. Meski tinggi kalori, kurma juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga cocok disantap saat berbuka Sementara bagi Anda yang memiliki masalah dalam mengonsumsi gula, kurma bisa menjadi penggantinya Kandungan gula alami atau fruktosa dalam kurma kering lebih tinggi dibandingkan kandungan glukosa dengan demikian, gula darah tidak langsung melonjak, mengingat kandungan serat dalam kurma dapat memperlambat proses penyerapan karbohidrat. Nah, dengan sederet manfaat buah kurma bagi kesehatan, maka tak heran buah legit berwarna coklat tua ini kerap dijadikan menu wajib terutama di bulan puasa. Di pasaran kurma dijual mulai kisaran Rp30.000 sampai di atas dua ratus per kilogram tergantung jenis dan juga kualitasnya. Dari Jakarta tim mengabarkan.